Akira Toriyama lahir 5 April 1955 di Nagoya Aichi Jepang dia adalah salah satu mangaka legendaris di Jepang dan bahkan dunia selain membuat manga dia juga bekerja sebagai desainer karakter untuk beberapa game video terkenal seperti Dragon Quest Blue Dragon dan juga Chrono Trigger Toriyama juga dianggap sebagai salah satu artis yang telah mengubah sejarah manga karena karyanya yang sangat terkenal dan berpengaruh pada artis manga lainnya Toriyama meraih penghargaan Sogakugan Manga Award pada tahun 1981 untuk manga Sonen atau Sojo terbaik yakni Dr. Slam dan karyanya ini terjual lebih dari 35 juta kopi di Jepang. Dr. Slam kemudian diadaptasi menjadi serial anime yang sukses dan juga anime keduanya dibuat pada tahun 1997 atau 13 tahun setelah manganya tamat seri yang berikutnya adalah Dragon ball yang telah menjadi salah satu manga paling sukses dan terkenal di dunia ya seperti yang sudah diketahui Akira Toriyama adalah seorang pribadi yang pemalu Sampai-sampai dia tidak suka wawancara Selama karirnya Toriyama sudah membuat lebih dari 40 seri manga dan dia lebih memilih untuk hidup di pedesaan Yang lebih tenang karena agar dia bisa mengabdikan dirinya pada karya dan keluarganya dibandingkan di kota-kota besar Mengendari motor adalah gairah yang tak lepas dari dirinya sejak dia mendapatkan SIM pada tahun 1984 dan yang mencengangkannya lagi dia mengakui bahwa tidak terlalu tertarik pada manga dan anemnya dan dia berkata dia menikmati sampai dia berusia sekitar 11 tahun setelah ketertarikannya berpindah pada film. Akira Toriyama dibesarkan oleh kedua orang tuanya di Kiyosu, Jepang. Ya, dia menghabiskan masa kecilnya di Kiyosu. Sejak usia dini, dia sudah memiliki hobi menggambar dan terpengaruh oleh film-film animasi pada masanya. Akan tetapi, setelah remaja, ketertarikannya pada komik dan kartun berkurang dan beralih pada film laga hidup seperti film barat, perang dan senfiksi. fiksi Toriyama kemudian masuk ke sekolah teknik di Nagoya dan belajar desain yang membuatnya kembali fokus menggambar setelah itu dia mendapatkan pekerjaan pertamanya pada usia 20 tahun sebagai seorang desainer grafis in-house di sebuah periklanan di Nagoya, Jepang mengagumi Astro Boy Osamu Tezuka dan terkesan oleh One Hundred and One Dalmatian Walt Disney yang dia ingat karena animasi kualitas tingginya film awal Jackie Chan juga memiliki pengaruh yang jelas pada ceritanya terutama film komedi bela diri Jackie Chan yang berjudul Drunken Master oke segitu saja tentang penciptaan drone ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya bye